Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo buddhuyuh Rahayu syakung dumadi Kalis ing rebdo nir ing sambikolo Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi washabihin ajamain Amma badu Pertama-tama Marilah Marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah rahmat rahmatnya pada kita berkat ridhonya, kami masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel The SPP TV salawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar aman serta parokah apa kabar para subscriber setia channel dsbp tv jumpa lagi bersama kami spiritual perkutut putih kami doakan atas kelancaran rezekinya yang parokah bagi para mendoro yang baru tahu channel ini jangan lupa untuk mensubscribe nya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 agar Ndoro dapat mengambil hikmah yang positif lalu silahkan bagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas-komunitas komunitas Ndoro agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang cara mengetahui burung perkutut yang mempunyai tuah. Berikut adalah pemaparan kami. Menurut tutur sinar yang kami ketahui, burung perkutut dipercaya memiliki tuah atau kekuatan mistis tersendiri bagi pemiliknya. Kepercayaan pada kekuatan mistis burung perkutut ini sudah ada secara turun temurun, terutama pada masyarakat Jawa. Pada era zaman kerajaan, burung perkutut hanya boleh atau dimiliki oleh kaum tertentu saja, misalnya dimiliki oleh keluarga kerajaan saja. Tentunya tidak semua jenis burung perkutut lokal mempunyai kekuatan mistis, kekuatan tersebut dipercaya hanya dimiliki oleh perkutut dengan corak tertentu. Doa tersebut diantaranya dapat memperlancar usaha, bisnis, rezeki, menjaga dari adanya gangguan gaib, memperlancar kenaikan pangkat, dan bertuah sebagai pertanda baik bagi pemiliknya. Berikut ini adalah lima cara mengetahui burung perkutut bertuah, menurut tutur timbal yang kami ketahui. Dimulai dari postur tubuh Amati dari postur tubuhnya yang berbeda dari postur burung perkutut lainnya Perkutut ini juga matanya dipandang dari dekat Selalu berpaling Dilihat dari warna bulu Burung perkutut yang bertuah memiliki corak bulu tertentu, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna cenderung kekuningan atau kemasan. Burung perkutut ini sering disebut dengan perkutut pancuran emas. Yang kedua. Warna kehitaman pada seluruh bulu burung ini disebut dengan perkutut Majapahit yang bertuah untuk jabatan atau karir. Yang ketiga, warna kemerahan di seluruh tubuh burung ini disebut perkutut pelambangan yang bertuah untuk Satria. Jabatan perang, penegak keadilan, dan pelengkap bagi pemilik pusaka yang berilmu tinggi. Yang keempat, warna keabu-abuan. Burung yang memiliki banyak corak keabu-abuan ini sering disebut dengan perkutut Pajajaran, yang memiliki tuah untuk kepemimpinan pada kalangan hiburan, jendikiawan, budayawan. Dan keagamaan. Dilihat dari jumlah ekor, jumlah ekor pada burung perkutut diyakini memiliki tuah tersendiri. Burung perkutut yang hebat sebaiknya memiliki jumlah ekor yang ganjil yang tersendiri dari 13, 15, hingga 17. Apabila memiliki jumlah bulu ekor yang genap. Biasanya burung itu adalah burung perkutut biasa dan tidak memiliki tuah. Dilihat dari sisi kaki, untuk sisi kaki, secara umum burung perkutut memiliki sisik yang tanpa teratur atau memiliki alur seperti berantai. Pada sisi akhir tidak ada bagian yang pecah atau tertutup ke dalam atau disebut sisi tutup. melihat perkutut pada waktu diam dan tidur untuk burung perkutut bertuah juga bisa dilihat dari cara tidurnya misalnya yang sering tidur pada tempat makanannya sering sebut perkutut pendaringan tidur di air minum sering sebut dengan perkutut tirto aji. diam dan tertidur di tengah sangkar Hingga kontorannya masih berada di situ, sering disebut perkutut gunung gede Ada banyak sekali penamaan burung perkutut sesuai dengan hal yang membuatnya menjadi spesial Tetapi meskipun adanya mitos bahwa suatu keadaan perkutut akan bahas suatu dampak Ndoro tidak harus percaya akan hal tersebut Suatu kebaikan akan datang jika Ndoro memang mau mempercayainya Begitu juga dengan hal yang sebaliknya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 Kali sih ngerepet do, ngerepin sambil